Oke, okay, halo guys. Jadi sore kali ini aku mau bikin tutorial makanan jajanan SD, yaitu sosis mie mie sosis. Lihat ini waktu dulu tuh pada zaman SD itu lagi rame banget ya, sama jajanan kayak ginian. Aku sering banget beli. Dan sekarang kita mau coba. Aku mau coba pakai Indomie rebus rasa ayam bawang sama sosis. Mari kita coba. Nah, ini sosisnya udah kita potong-potong kayak gini ya Karena tadi sosisnya tuh lumayan agak panjang, jadi aku potong bagi dua. Terus habis itu ujungnya aku bikin kayak gini nih. Kayak kembang gitu biar nanti pas digoreng dia bakal mekar. Terus aku juga udah siapin saus sama nya Sekarang kita lagi nunggu si airnya mendidih biar kita cemplungin daging Nah berhubung mie airnya udah mendidih, sekarang kita bakal masukin si mie rebusnya Biar dia matang dulu, tapi jangan sampai matang banget ya Cuma setengah matang aja, karena nanti kalau matang banget kayak kurang enak aja gitu Ini bisa kita tuang juga Terus bumbunya kita bakal taruh di mangkok, kita akan siapin bumbunya untuk dituangin di mangkok ini dia, ini bumbu yang udah kita masukin ke dalam mangkok. Terus sekarang kita tinggal angkat si minyak. Kita matiin dulu ya kompornya, karena ini udah lumayan apa. Terus kita titipin dulu minyak. Kita tiriskan jangan sampai ada air-air yang ke bawah. Sebenarnya sih gak apa-apa ya kalau mau pakai air sedikit, karena kan ini dikarangnya sebenarnya mie goreng, cuman apa pengen coba ini minyak yaitu dengan mie Ini kita angkat dulu semua minyak dalam mangkok yang udah dikasih Bumbu. kemudian ini mienya kita aduk-aduk dulu ya sampai bumbunya itu meresap dalam mie ini udah wangi banget nih kita aduk-aduk sampai rata dulu jadi guys mie yang tadi udah matang terus sudah kita aduk-aduk sama bumbunya kita jadiin kayak gini ini tadi aku gulung-gulung dan nggak aku videoin ini gampang banget sih gulung-gulungnya cuma tinggal gulung-gulung aja kalau minyaknya udah nggak begitu panas ini gulungnya ke bagian si sosis-sosisnya ya gulung biasa kayak gini mudah banget terus sekarang kita lagi manasin sininya habis itu nanti kita cemplungin deh sini kita goreng Oke, kayaknya minyaknya udah lumayan panas apinya jangan terlalu besar-besar banget ya sekarang kita ambil agar menangiskan kita dorong dan ini aku juga jangan tahu banyak-banyak guys okay. sekarang kita tunggu mereka sampai menguning nanti di baik nah, ini udah matang, kita dematin kompor juga sekarang kita angkat terus kita taruh deh di sini kita sajiin, wah ini ada yang nyambung Dia enggak makan minyak terlalu banyak ya Jadi tuh, tadi tuh minyak aku juga segini Cuman kita harus tetap tiriskan guys Biar lebih nggak begitu banyak-banyak banget minyaknya lah ya Oke okay. Oke, okay, jadi ini dia uh, Aslinya Ini udah mateng Dan ya yep, Siap disajikan Ini versi untuk Uh, dua orang, atau bisa juga untuk empat orang, tapi makanya segini-segini ya. Kalau kurang, bisa kalian uh, iniin dengan yang kalian mau. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, jadi ini dia hasilnya sih. Ini telur jajanan SD lihat kan hmm, enak banget kalau yang kangen bisa aja langsung bikin gampang banget kan caranya dan murah meriah ini bisa dapat porsi segini bisa untuk dua orang atau empat orang tergantung ya terserah kalian sih mau bikin berapa sekarang tinggal disantap bisa dicampurin sama saus tomat atau saus cabe terima kasih udah mengikuti vlog aku hari ini silahkan like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh